Baik itu teman, teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma shalala siddinul anamamat berjumpa lagi dengan salam sadi di seminar Jaya, teman-teman semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dari dengan Allah Subhanahu Wa Taala oke di depan saya ini sudah ada dua saklar yang mata ini mirip ya. mirip sekali bahkan sebagian dari kita sering tertukar saat membeli ini emang ya kalau cuma beli satu mungkin enggak terasa tapi kalau sudah gulaan cukup banyak uh, tapi salah begitu oke okay. ini sama-sama saklar sama-sama saklar jenis toggle, toggle ya toggle, tulisannya toggle begitu atau tugel Artinya dia uh, nyetek begini oke okay. sama-sama seperti itu kemudian uh, ini juga sama-sama 6 pin Nempin antara yang biru langit atau biru tu dan biru tua ini ya sama-sama biru tapi ini lebih pekat ini lebih mudah seperti itu ini dua-duanya sama-sama uh, nempin -sama ya dilihat dari kaki kakinya nempin dan ini dua-duanya masuk kategori uh, DPDT Double Pull Double Throw seperti itu teman-teman cari sendiri pengertiannya DPDT apa, oke? Okay. Kemudian uh, yang membedakan juga ukurannya dan di sini yang paling mencolok perbedaannya di sini. Nah, ini satu hanya hanya dua langkah seperti ini dan ini tiga langkah. Oke, okay. oke okay, ya, begini, begini, begini. Jadi ke sana, ke sini, sini. Oke, ini juga sering disebut sebagai on on. Kalau begini yang sini yang on, kalau begini sini yang on. Kalau ini, kalau begini yang on antara ini dan ini dan ini juga di ini. Kalau begini netral. Kalau sebaliknya yang on ini dengan ini. Oke. Kalau yang ini eh, kami gunakan untuk saklar-saklar on-off biasa ya, seperti itu. Oke, yang ini dulu, ini kami gunakan seperti ini. Ya, ya ini. Oke, jadi hanya on-off biasa seperti ini. Cuma dua-duanya dipakai, dua-dua jalur itu dipakai. Ya, kalau oh, ini empat ya. Ya, dipakai, jadi on off itu. Jadi kalau untuk listrik PLN, dua-duanya di apa, dihubungkan dan dimatikan gitu Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk yang ini, ini kami gunakan di sini, di mainan anak-anak ini di, di robot, robot, ini namanya robot soccer, ya. Untuk pembelajaran di sini, ini disebut juga robot soccer atau robot uh, kendali joystick. Oke, okay. Nah, oke, okay. saya nyalakan. Ini tujuannya untuk kendali maju mundurnya seperti itu. Ya, sulit ya ini untuk maju mundurnya oke okay. kalau ini ini maju kalau ini netral dan ini mundur oke okay. mundur berarti maju jadi bisa digunakan untuk kendali uh, robot joystick ini jadi ini bisa bisa belok kanan belok kiri maju mundur seperti itu Oke okay. teman-teman uh, kita akan tes ini ya jadi fungsinya sudah sudah tahu semua seperti itu nah ini kita sebelum tes nah, kalau lebih dekat ini seperti ini ternyata Perbedaannya cukup Mencolok sekali Apalagi kalau teman-teman bongkar Insya Allah di video yang lain akan kami bongkar Oke okay. Nah khusus yang ini Ini ada ada versi yang besar juga Seperti itu Nah ini ada tulisan On, Off, On nah, Kelihatan teman-teman ya Itu ada tulisan On, Off, On Artinya yang tengah itu netral Ketika posisi begini Itu dua-duanya ini antara ini dengan ini semuanya itu tidak tidak seperti itu dan commonnya itu yang ini yang tengah yang ini commonnya juga juga yang tengah ini ya commonnya juga yang tengah nah, cuma yang ini kondisinya kalau nggak kanan kiri gitu tidak ada netralnya itu bedanya dan ini kekuatan ininya untuk nahan tegangannya ini yang ini 125 volt yang ini 6 ampere ya arusnya ini 6 ampere 25 125 volt on off on. Jadi kalau mau beli di toko itu on off on yang kecil itu biasanya orang-orang sudah paham. Tapi juga harus diingat beli saklar on off on kecil 6 pin. Nah, ini kadang-kadang ada yang 3 kok, teman-teman ya. Ada yang 3. Oke. Nah, kalau dibalik, nah ini yang kalau dibalik ada tulisan juga. Oke, okay. kalau dibalik ada tulisan juga teman-teman, nah itu on on Jadi tengahnya ada-ada ya, kalau yang ini tengahnya ada seperti itu, ada off-nya Dan ini cuma 3 ampere, 250 volt AC oh, Sama lah, kurang lebih kekuatannya atau kawatnya atau uh, lempengan jadi dalam, sama Kita tes, oke, okay. kita tes, konduk new oke ketika posisi begini maka yang yang nyambung itu biasanya yang sebelah sini dan yang bawah sini yang bawah dulu oke nyambung ya yang ini tidak nyambung jadi kalau posisi ya sesuai dengan posisi bawahnya seperti itu kalau kalau ini kan arah ke sini seharusnya kan logikanya sini tapi ini tidak seperti itu Jadi di had dari bagian bawahnya ini nyilang kemana Jadi ke sini nah, Berarti yang ini Yang nyambung Oke okay. Oke okay, ya Oke okay. Ini posisinya dua Nah ini posisi netral sekarang yang ini Oke okay. Oke okay, yang ini posisi netral Ketika netral semuanya tidak nyambung Baik yang atas atau yang bawah tapi kalau posisi salah satu posisi begini, maka yang yang sebelah kanan ini, oke, okay. oke, okay. yang ini, eh, kebalik ya, yang ini tidak nyambung, oke, okay. ini netral, kemudian sebelah kanan, yang ini. Oke, okay. oke okay, teman, teman ya. Jadi uh, untuk kegunaannya dan cara pakainya, teman-teman Insya Allah sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jangan sampai keliru seperti itu. Emang ya kalau kalau cuma uh, belinya sedikit, tidak terlalu masalah. Tapi kalau banyak kan masalah teman-teman ya. Oke, okay, demikian uh, tutorial singkat dari kami ini untuk membedakan saklar ini ya. Uh, serupa tapi tak sama. Oke, okay? semoga manfaat dunia akhirat. Kami ucapkan terima kasih. Maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.